Ama puhanifata, anapun tiap puhanifaro hima goa taala faguamu kote apuhanifai goa ala muka, di bong. Tacer ro ta kang serius sopaladi di fardil masa ini, mari mengandekan biro-biro masalah. Jadi mestinya fakke itu dijawab nengentai ini terjadi, tapi Abu Hanifah spesial membayangkan sebelum terjadi, sebagai hal yang dianggap terjadi, sehingga besok nopo hukum misalnya biok hukum wong biok hukum hinggale, padahal hukum zaman itu belum terjadi bahwa tadi tajar roda li fardil masail wa takdiri wuku ihalan bayangno terjadi wuku ilmasail wa fardi ahkam ihalan mengandekan terjadi hukum-hukum masail imabil kiasi ono kalani klan kiasa lama yang ngatasi perkara waku akang tumibwa boma wa imaf bintiro jihah ono kalane sebab ngelibang masail fil umumi dalam dalil umum masalan kelan umpamani faza dhamu kodadiyo pa'al fi kubuki tadi ni numu wan dadi munda wa adumatan dadi gede Wah sorang tadi apa ku aku azoma, aku lebih gede. Minggu tini bang iki, koplos duitnya iki dikasirin ke lawan agak. Kalau podo dawo sepola mak, inahu. Jadi misalnya uang nyembeleh bitte, gua nganggo tangan. Ngangge no boh, ngangge tangan. Terus suatu saat ono nyembeleh nganggo mesin. Jadi gua terus cara nih mau Bismillah, gua ketika tombol misalnya ribuan ayam disembeleh dengan satu apa tombol nah itu kan pertanyaannya kan yang menjadi sah itu karena fiilul mukallaf apa karena kotul hulkum dan mari misalnya nah itu kan nah itu kan bisa dikiaskan kalau yang jadi utama adalah kotul hulkumnya dengan yang harus dipotong berarti kan tidak harus fiilul mukallaf fiilul mukallaf cukup awal macam apa bismillah misalnya atau yang menjadi sah itu karena fi'lul mukallaf berarti harus satu-satu nah itu aku Hanifah itu orang yang masalah rum terjadi itu dibayangkan apa terjadi. terus cara mengesahkan itu imah dikiaskan sama yang terjadi. wa imah dimasukkan ke kaidah umum. wa imah dimasukkan ke kaidah umum. ya tadi misalnya, misalnya ya seperti tadi ujianing, e, beliau adalah orang yang spesial fardil masail watatiri buku ijab. fardil masail watatiri buku kalau inahu wa doa alfa masalatin beliau meletakkan 60 ribu masalah. wakila salah samiati alfi masalatin. Apa sampai 300.000 ribu masalah? Waduh. Wakota bahanika. Ya kan mesti masalah itu pasti ada. Misalnya orang wong tangannya loro Enggak diketahui yang asal mana. Itu dibasuhnya itu karena berdasar kriteria. Apa anal wajib dua Mesti orang itu kan berpikir. Misalnya tangan mie loro Tangan loro itu neng mahalal wajib kabe, apa? mahalal wajib, kalau di sini kan berarti nggak di wajib. Tapi kalau semuanya posisinya di sini kan mahalal wajib. Nah itu mesti kita sebagai ahli kan bingung mau fatwa wajib semua nggak mungkin. Karena awalnya yang wajib itu Ahad mau tidak bilang wajib semua, semuanya di posisi mahalul wajib. Nah, itu jenis fardul masalah. Maksudnya enak ongkos ribet tuh yang pinter loh, ribet loh. Jadi, Wah Bu Hanifah ngayal ngonekung nganti 60 ribu masalah, wakilah itu 300 ribu masalah, jadi ngayal bareng rum terjadi dia <laughs> ini jawab. Menoyok dia ini bareng Suatu saat atau nongong hafid, hakikoti hak hafid. Terus ngelamar jawi untuk wujud berdasar keyakinan hafid. <laughs> itu alias sihuni kagohu amla. Apa nikahnya itu sah benda? Mesti jawabnya Bu Hanifah nih, kalau itu dijadikan syarat maka nikahnya tidak sah. Kalau berdasar khusnul maka nikahnya sah. Mereka biasanya dani gak pernah terjadi. ngono dijawab, jawab ini banyak, banyak seperti itu nama. Ya misalnya tadi nulis itu apa bimanzilatil nutki misalnya. Dulu itu kan gak ada HP. Dulu yang namanya ngerasani itu ya pakai lesan. Kemudian sekarang orang bisa menghujat orang lain lewat wa, lewat tulisan. Nah, kalau dari segi itu tidak lisan ya tidak hibah, tapi dari segi efeknya sama-sama menyakiti ya sama dengan apa hibah. Jadi kalau kayak seperti itu, itu kan hibah haram karena apa? mestinya takar hibah kan gini. Kamu mengatakan sesuatu tentang temanmu yang dia nggak senang. Ada kalimat kamu mengatakan, padahal wa itu tidak mengatakan. Oke dari segi itu nggak sama. Ya dari segi itu tidak sama. Tapi kenapa hibah haram? Karena itu menyakitkan. Nah, dari segi itu WA itu sama dengan Lisan Nah itu ya sudah seperti itu Jadi beliau membayangkan gitu sampai 300 ribu masalah Berapa? Masalah sengurung terjadi di khayal terjadi Sampai 300 ribu masalah Ini <tik> sekundang tenan. <tik> Waka taba'anan teman-teman Hanifata yang aku Hanifas Wajulul fukwa Sopo gede-gede gak -gede Bada'u bada'abi hanifah Pafaro du moko beeng no sopo man sopo fukuha fukuha faa hanifa almasa ila pro masalah wa sopo poro ulama fukuha wuku uha eng wuku almasa el suma sopo ulama ahkam'ah kamaha eng hukume masah hukum-hukum masalah seno terjadi di yang nanti nganti padal lu hakikote urum terjadi sim waling kata misalnya babudu, babudu kan yo angel lennon. Misalnya ada orang operasi plastik nih. Nah itu Masalahnya apa kan Hakikatnya kan tidak ada usul ilal basaro. Tapi masalahnya sekarang hak, Faktanya sudah menjadi basaro. Itu kan tidak gampang Kalau kamu darani rasa faktanya Sekarang sudah menjadi bagian dari tubuhnya Pak. Bagian dari tubuhnya Kayak-kayak nah, -kaya gitu terus Saling nyebelah bitek atau nyebelah bedoh Nah itu kalau melihat Semangatnya sementing Misalnya yesah tapi kalau melihat tak disembelih konguri itu potensinya mati dulu sebelum hulkum putus berarti kan hakikatnya kamu nyembelih barang sih wis mati us -us -us -us -us. karena ketika berdes sebelah koki ini mungkin sampai sini kan wis teruk wis mati merkobo sok wo. nah ketika pas ini denis mati hakikatnya kan kamu nyembelih barang sih wis mati atau tidak hayatin mustaqir. Makanya misalnya ada orang yang belajar wedus keungguri itu potensi saja ya, Hakikatnya ya ada karena sama-sama nanti akhirnya bisa kotul hulkum baik mari. Tapi pertanyaannya kan apakah misalnya kan misalnya wajib hulkum dan ya atau mari wadijan itu lah yang ada yang mengatakan ya khilaf hilaf di situ. Pertanyaannya kan kalau dari belakang potensinya itu kan bisa aja mati. Kan kita tidak pernah tahu urat di sini kan penting sekali bisa saja ketika terputus mati. Padahal belum memutus yang menjadi syaratnya harus terputus kayak hukum. Nah, maka potensi sah itu ya ada. Tapi potensi sah juga ada. Soalnya PTA jenis daplek pasti sembelah kumburi gak mati. Tapi ada beberapa fakta, gih. Misalnya wong digebuk ikinya kan langsung kesemper bahkan bisa mati, kan? Corong Jawa pengapesan, no? kan bisa aja ketika di sembelah dari sini mati dulu. No? Nah guys seperti itu harus kamu bayangkan. Nabi Fadzil bayang, no, wos, kian. Nah, kue kan serabang, no umum beruang. Nak pitik disembelih, dibakarin. Ya. Nah, kan usungunus. <laughs> Wang agak bakat, wong ngalem gus pikirannya gue ayam bakar, ayam goreng. <laughs> Ulama kau tersiksa, nyembelih koki ini. Wah, gue wansah Tapi misalnya nyembelih koki ini, akhirnya rakyat berangan kan karena kepikiran hukumi. Napa kepikiran apa? Hukumi itu dengen bayang nong ayal hukum tiga ratus ribu no tiga ratus ribu wow oh, kodang tenan kau kau ngayal Terus, kwe selek. Kwe selek lah, no. tapi kan ngayal ngayal kebahagiaanmu dewi kaya alhasil tuh bayang nanti bertuapian baju nerima nompo kau saya lek wis saya lek lah dituntun wadah kakek kota itu main dijongkrok tapi kan kaya lah kan wis waktu-waktu diuntun baju no itu kan kaya lah jadi Fardul Masalah itu penting. Misalnya suatu saat Ka'bah itu misalnya nyusah hilang, nah, itu pertanyaannya kan Tawaf itu ke Ka'bah, apa kemahalul Ka'bah? Terus darah Ka'bah itu bangunan yang ke atas, apa asasnya? Asasnya itu ya dasar posisi. Nah itu rata-rata ulama dari ini darah Ka'bah itu asasnya. Jadi misalnya kok bangunan Ka'bah itu hilang atau pasti renovasi ya tetap Tawafnya di situ karena dikatakan Ka'bah itu posisi apa? Posisi. posisi. Jadi kayak kayak -kaya gitu kan harus dibayangkan meskipun ya tentu kita ndak ingin Ka'bah ngalami seperti itu. Tapi mau ndak mau kan ya pernah juga kena kan banjir rubuh zaman Abdul bin Jubair ya dibangun ini kan. Nah itu kan harus kamu bayangkan. Ya sudah seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi misalnya ketika Ka'bah misalnya di Rubono, terus batas berkeliaran di sini. Terus kamu Tawaf, nginjek-nginjek itu sah apa nggak? Karena itu ninjek Ka'bah meskipun sing mutavariko. Nah seperti itu dulu, -dulu dibayangkan misalnya saksi itu manusia kalau sekarang saksinya video call biar wah itu kan ya ribet kan? seperti itu kan misalnya nekah dengan apa kan? tidak langsung tapi live apa Life. live apa itu halunaz jaludalika apa itu posisinya sama dengan apa saksi pertanyaannya yang mungkin iya mungkin tidak mungkin tidak karena apapun itu teknologi bisa direka biasa kan bisa saja sawangan iya tapi hakikatnya tidak iya, bagi ahlinya kan mungkin semua, bah. mungkin semua. Sekarang kalau tujuannya saksi adalah memastikan sesuatunya benar-benar nyata, berarti itu tidak sah karena ada potensi rekayasa. Tapi kalau sudah ditanyakan ahlinya dalam kontak itu kok tidak ada rekayasa, maka mungkin saja sah karena di konteks itu para ahlinya mengatakan nyata. Kan semuanya itu mungkin. Itu Abu Hanifah itu khayal nukawjo. Wah, si gue ndak kuak- kuak itu kaya nah. Bayang nongong si kile luruh, nongong si kile telu. terus aku nak junduk didusi dusik ape tau dah. Oh, nongong si kile tangan dia Karena pertanyaannya mesti satu. Kayak misalnya dari anu nong tangan tambahan wajib dibase, mesti pertanyaannya gini. Yaya sing aslin di gigi, lagi gini nggak buat tambahan. Ini dinding tambahan, ini bukan wajib. Misalnya kayak di bantang kan jadi ya ped. Tapi nak telok. Iki jenisnya apa tangan, lagi jenisnya apa tangan tapi tambahnya, tapi jenisnya tetap tangan, ya, wajib. Mungkin kan gak tau mikir tuh. Lek baru kaya nggak tau mikir kan jadi nggak tau bingung. Yes, alhamdulillah, no? <tuk> alhamdulillah. Oh, apa yang kamu? Oh, apa yang kamu lakukan? Kalo gak ada kata fikih buanifah. Yuu tunggu juga dong, ujung. Wong kok nganggur kan Nah, itu dari nopo tiga ratus ribu. Tiga ratus ribu. Mus kondang teranah. Bro, ribu ngan itu gue tuh bangun nangun rokok caranya, nih gue tuh mulai buat bangun, banyak bentuk gue solusi nabo, solusi, naswarko kan gak perlu solusi, melbu ya melbu ayo deh, melbu ayo rokok kan ribet, ya jadi Fardil Masail gue penting karena e, sesuatu yang mudawwan yang sudah dibukukan itu tidak ada jaminan mewakili semua yang kan terjadi di akhir abad zaman, ya misalnya tadi transaksi online. BCU jangan transaksi kan ijab kobul. Saya iki ora barang angkat dikirim setelah transfer. Nah ini transfer mewakili ijab barang dikirim mewakili kobul. Maka mau tidak mau kita harus belajar atau lebih banyak lagi karena sekarang nggak mungkin ijab kobul. Kau transaksi kok apa online. Ya agak tahu mikir mereka mau iso online gue seneng. Jadi mikir berpikir hukumnya. Gue mana cantik so iso nopo online. Oh isoh nengirah Aduh amek ta mitran. Ya, nek ora tau kepikiran online itu gak ono hijab. Ya nyatane ya keren ke kebodhon kan wong online sering tau ora? Sering. Ra? Sering banget. Nek delok yo rasa rasane um, potensi horor. Potensi dadi penimuan. Tapi sing, orang ora ni ya oke Nek delok ngono ya mewakili hijab yang nah, Kan kowe ora tau mikir kan? dan nah, nek nuruti tek sing ono tek ya ono angger akad ya, hijab. Kobul malah ruwet menan, menurut Ijab kobul terus mabeknya aku mar Marion harus dilihat terus majelis hias sami nih. Kobra mufa, kan mufarokotil badan badan urung terpisah. Online ini urung-urung harus terpisah. paham kan? kan? so, ya? So, oh, Kita tahu mikir hukumnya, kau tahu kan? Muka mau? tuku online ini harus buang kan? Candi, so di dua orang atau saya, so belanja online, oh semuanya hebat. Daldiknya santri, tapi kau tahu mikir hukumnya kau pie? Dia tahu mikir, nggak tahu tuh? Ya, dengan rabakatulak, maksudnya, serabakat, mikirnya orang tahu. Kalau orang yang diceritakan ini, kalau orang-orang berpikir online, orang-orang tidak berbeda. Wah, ini buatan samba buatan ijab kopil. Mas Agus Astaghfirullahaladzim keliwat. jadi <tulah> <tulah> <tulah> <tulah> tak berbeda-beda di doma. Mereka memang kelompok, ngomong-ngomong akun ini orang, kok pelang-pelang, nggak -pelang mikir apa? Hukumnya. Nanti ke bener dipromos, enak Wong tua niki Hafid, nanti Mondok ngedok tahun terus gue ngelamar. Gue Wong tuamu langsung kada Pak, ampun Pak niku iso iso bodoni, nak bodoni, sobeni so vascon neka. Nado jujur won Pak, niki ngapa lo korak nih apal tukok boten. Iku luwe luwe raiso di vasco, napa luwe suatu saat kok dites blood beri gak bisa di vasco. kawin kawensing potensi vasco sama anda, ayemilendi melenda kan nah, <laughs> jujur ae min awalil amri yawo jujur <laughs> amri enggak boleh dijual belikan dengan cara seperti itu ditawar-tawarkan status khafi terus baca kita beledek ledek, -ledek <laughs> <laughs> nah, nah, nah, ba ya, jadi, karena tadi sesuatu yang dikatakan itu menjadi syarat kalau syarat itu harus diwafa harus dipenuhi di makanya banyak fasoneka fasoneka sendiri ya teori baru dulu itu hanya ada tolak Ya seulang lagi hanya ada tolak Tapi kelemahannya tolak apa Kalau si lelaki ini yang salah seorang lagi, kalau lelaki ini yang <coughs> Salah, ini perempuan tidak bisa apa-apa Makanya saya pernah minta tolong Beberapa Gus Sarang ya, Termasuk Gus Ahya, Cik Sodik Banyak yang saya minta tolong Saya pernah mengkaji Fasun itu mungkin, mungkin loh, kaya muda terbanyak mengkaji Fasun Itu saya Karena kasihan perempuan Kalau kita tidak punya ruang Fasun sebanyak-banyaknya itu kalau ada orang nakal senggus kelainan, Sebagai orang nakal itu sekadeng kelainan, bahkan memaksa istrinya suruh melayani lelaki lain. Utawakon, disuruh nakal. Kalau Islam hanya membolehkan tolak dan halun nikahmu dari nikah hanya dengan tolak, kayak apa menderitanya perempuan ini? Atau bahkan beberapa perempuan tuh curhat ke kita sampai di konedaro narkoba dia masih punya mental soleh, Loh nak karuan nak gelem kan bodoh nakal, kan gak tersiksa, tak baline nih, karuan nak, perempuan ini jenis nakal kan, bodoh nikmatinya kan, yang repot kan perempuan ini tersiksa. saya itu sebetulnya tidak ingin pak yai melakukan penjualan narkoba ini dipaksa suami. mengenai duso kan agak mikir foke, gua yang mau mendo, cocok uang glem, salam tembleh glem gak mikir foke, itu karena Islam itu menjadi tidak solusi bagi masyarakat. Karena kamu hanya membolehkan tolak. Membolehkan tolak menganangi yang enak kan? nggak tidak dipekat, tidak selesai kan? Nekahnya tidak berhenti. Maka Islam harus membanyakkan, memperbanyak fashuk. Dengan kasus-kasus tertentu, sing perempuan tadi menjadi tersiksa. Saya berkali-kali bilang, setiap ada kawadulan ke saya atau yang bagian apa, kompilasi hukum Islam yang di Jakarta, saya sering bilang Indonesia harus sebanyak-banyaknya bikin protap tentang fashuk Terutama dalam hal-hal maksiat, terutama dalam hal-hal itu mereka senang sekali. Dan itu saya ngomong itu matur, gejol, matur, beberapa kiai yang mungkin didengar negara, saya sendiri. Itu sokang gitu di kiai gratisan, cucuk terus terus dengora, mesti mandi, untuk salam tempe, menutup, ibu, berat kisah, berhak, karena ada masalah yang serius tadi. Andrikan Islam hanya merusak nikah atau membatalkan nikah atau meng-cancel nikah. Sarananya hanya itu kelemahannya banyak. Jadi, kalau yang nakal, sing lanang, sing wedok, tak dorer, merasa mah dengan nakalnya sing lanang mulai gak dinafain. Dinafakai kan biasa, bodoh kiri ini. Biasalah masih langganan, jadi terusawih itu untuk woi siap kiri terlantar setahun pertama, tahun kedua. Wes Mbak Bayu mapane pas mati lagi mapan mungkin biasa lah dengan kondisi kereku biasa karena dua keluarga yang sudah kere mulai Mbak Bayu jadi biasa lah ngadepin gitu enggak misalnya saling lapor maemak aku melarat dengan bujuku melarat ini biasa lah disitu Bapak ngono mesti capek ngono. mesti rata-rata capek ngono. ya kan Bapak Amjo melarat disitu raklar mangan di stotwoi kway lagi kelar mangan kan biasa masih masih biasa tapi masalah ya kita kan kita maksudnya saya kan hidup di kota kadang-kadang sewu perempuan tuh kalau ngeluh itu masya allah tuh pernah ada istrinya orang sewu bandar narkoba itu konsultasi sama santrinya santri saya jadi butuh murid curhat dia harus misalnya tadi berdagang narkoba atau konon online kirim kan ya perempuan tuh kan kadang masih punya nurani Loh kalau anak seng nakal kan, enggak perlu buk pikir umdek nenek mati itu, faham ya? Kan nggak perlu kita mikir orang yang tidak solihah kan, memang dia suka, suka nikmati profesi itu. Tapi kadang-kadang dipaksa sama suaminya untuk terlibat pengemasan narkoba atau apa itu. Nah seperti ini, hakim harus ke, secepatnya ada fasoneka, sarana saranan fashoneka itu harus dibikin seluas, seluas seluasnya, seluasnya. Terutama mimma ya ta'allaku bihukukillah ya, terutama yang melanggar hukum. hukuk itu harus kita kaji. Mungkin saya tidak ngeklaim yang terbaik, tapi mungkin Kiai muda terbanyak baca faso nikah itu saya. saya sendiri pribadi terus minta tolong Yek ya, minta tolong ke saya. Karena bagi saya itu harus dimaklumatkan secara terbuka Supaya tader rurul mar'ah, seorang lagi apa? Tader rurul mar'ah, ketersiksaan perempuan dengan kenakalan suami, itu ada solusinya Terutama tadururnya sampai nyonsawi tadi kayak Ada orang nakal sudah kelainan Bahkan istrinya disuruh gitu, kan ngeri kan? Lah kalau khalun neka Ngudari neka hanya dengan tolak Geblek Ya kan sakit, nah sing lanang Karena sing misalnya nyonsawi upahayu Sing lanang kan mesti mohon megat kan Karena asetnya kan Maka Islam harus datang dengan solusi Harus ada fasu dan hakim harus mengambilkan fasu, Bahkan harus al alfasho Dalam seperti ini harus menjatuhkan Fasah dan kita ngomong harus cara nasional supaya ini jadi etika nasional apa jadi etika apa nasional, nasional. makanya lalucune lucune kita kadang lucu jangan Indonesia kesuwen ya, orang seneng orang seneng masalah seneng enak lucu kan di bab nekahnya akatnya seorang lagi ya di bab nekahnya di bab akatnya kita itu biasa punya solusi kalau nggak ada wali Genti ini, ini termasuk wali hakim. Tapi kenapa di bab tolak nggak secepatnya kita bikin solusi Pengganti tolak itu fasuh Kan enggak fair kan Kita di bab nikahnya kan sering Bahkan kita tahu Fekihnya kalau nggak ada wali gini-gini Walinya hakim Kenapa tidak secepatnya tahu juga Kalau jauh tidak mau mutolik Tidak mau nolak Kita secepatnya punya solusi Yaitu diambil oleh hakim Ya lewat apa saran apa Fasuh Faham teman makanya itu luar biasanya Rasulullah Wasallam dulu Nabi itu sering roda nikah, jadi kalau ada nikah bergejolak itu sama Nabi dibatalkan itu berarti kan Nabi biman silatil hakim, ya tentu Nabi di atas hakim semua, ini cara prosedur feke kan berarti ada halu akdin nikah merusak akad nikah atau membatalkan tidak dengan cara tolak, tapi hukmul hakim, hukmul hakim itu kalau tidak kita yang ngomong, oh itu uang Roy, uang Roy, apa, ikatan ini cerai, itu yang nunggu tolak, udah enak tolak, kak, aku mau luhur ini di sini lanang, mungkin otoritas penuh, apa, entah pak, uang nakal, ndak enak, gak kena, meneket, gak boh, misalnya kau yang walet, bocah meluarat kamu opo, gak kena mekak, tak sakit bocahmu, aku hakim, eh pekat, eh enak bocahmu melarat cak melarat tahunan, niku nih gue nevke melarat ulung dino soalnya ngajak ada fasuneka, waduh, naku ya terlalu, eno. oh, gini melarat tahunan, rencana melarat itu sampai 5 tahun ke depan, biasanya kan ibu-ibu yang ada nih kan, biasa latihan urep melarat, se apa, latihan urep, se, niku biasanya ya sepuluh tahun, waduh, macam noong, itu dulu nih gue nemu ini, ada batasnya, boleh mengajukan, tapi belum fasku belum ikok ya, boleh mengajukan fasku kalau tadarur bin Navakoh tiga hari seminggu itu cukup mah. aku ya cukup, banget lu loh dino, lo, ya lo sungah. <Gunada> tapi terus nengok Nono saran. Tapi kan diso hutang. Yes, bedok kan hutang, buat denu alih. jadi hutangi seng bedok, minangkau hutangi seng, seng mana? Semacam macam lah. Tapi sebetulnya, tapi itu eh, apa itu nyuman saya itu inspirasi ya atau apa lah. Kalau orang boleh mengajukan tapi mengajukan dulu ya, tetap kita harus mengajukan dulu, tidak boleh perempuan ini auqoat atau lako ya, tetap nggak boleh ya, tetap Menajukan. mengajukan. Nah menurut saya ada hal-hal tertentu yang hakim harus kita pandu untuk tidak mempertimbangkan lagi dan harus ikhok dalam hal-hal tertentu ya. Tadi misalnya Seo kalau sampai dipaksa zina di perempuan tadi oleh suaminya, itu kita harus memandu hakim supaya langsung apa? Difasu. Jadi kita nanti itu bikin aturan apa? Bikin aturan atau saran? Ada hal-hal yang memang harus harus difasu ada hal-hal yang dipertimbangkan misalnya laporan kemiskinan kan mesti kita mbak melarat seorang tahun setahun seorang tahun dua tahun dan nah, ampir mbak apa misalnya oh nah, ngono rama ah, salah buktinya melarat tetap gaya anak kan tetap hakim <laughs> bisa misale lo ya misale oh. misale tapi nak terus melarat seorang tahun mbak setahun orang di anak gak dua mau kumpul tapi nah, ya Ya, Mas, Mas, emm, Mas, Rasulullah, Ratu Umang, kan, misalnya Puskaf, ya, weh, di ya, perkembangan. namun namun, melarat, jauh anaknya pirang-pirang, kan, berarti harmoni semua. <laughs> <laughs> ya, kok hakimnya kan pinter-pinteran apa? Ya, Pak, atau melarat, tapi selain angganteng, milih nih, Mbak, suga, tapi wale, melarat, tapi enggak ya ganteng ga kaya andi bojo ganteng ya wis bojomu wis ganteng toh, nak kita ketoke nganti mati ya wis nah berarti hakimnya nggak perlu menjatuhkan fas paham ya tapi nak omah digua no sertifikat gua dek kuabet grauti sing lanang wis di fas tapi sing mendesak ya tadi kalau sampai sing wedok dipaksa ngedarkan narkoba di Makanya saya itu hutang jasa Bedal sama Sayyid Alawi bin Ahmad Sengarang Tersihul Mustafiddin. Beliau itu longgar sekali di Fasuh. Beliau, tapi lagi-lagi ya fasu itu bukan otomatis lah, sifatnya mengajikan. Ya, tapi harus kita maklumatkan secara terbuka. Ben Tadur Rurul Mar'ah, ya kalau Mar'ah itu tersiksa, tersiksa itu ada solusinya. Di luar tolak, apa? Tidak. Karena kalau tolak, tak to, sih gede sih. Ya, enak kan? Usfasek isomanfaat nosing wedok otoritas cerai hanya di dia. Yeah. Kalau Islam seperti itu itu tidak solusi. Makanya kita harus bikin. Kadang-kadang zauti ini juga kalah oleh aturan Islam Itu dipaksa bisa lewat sarana apa fasih tadi. Meningati kan? Kenapa nggak mikir? Oh tadi ya, senang dihormati di dok. Tadi senang dihormati di dok. Gak mikir nasib masyarakat. Ya wong tuh. Bagaimana menurut Ahli Fakir ini tidak wali, memang benar Safi. Shafi'i dalam lam takunil fukuhat wa awliya ahli Allah, fa ma'ala ardi min wali Nah Ahli Fakir ini wali, ini dia menurut Ahli Fakir Khusus mikir tenan umat yang Anji Nabi itu Ahli Fakir Ahli itu ya, abal-abal, mau bisa ngomong Nanti khutbah ini gak penting Khutbah gak melakukan sunat tetap sah, itu urusan manusia nah, Sunat khutbah gampang Nekol tongkat, terus wibawa, eh gampang lah itu gampang Gak, gak mimbar ya sah gak gotongkat sah, sah sementing ngojo ngamuk tangganya pas kutbah biasanya ngono datang khotep mengangkat bec tangganya semangat diomong pas kutbah malah mau coba rukune <tuk> <tuk> dari orang terus banyak di zaman akhir orang gak hormat sama kiai tuh bareng dengar kamu tuh basuh khamdalah solahan teko kotek ngamuk raulah mau khutbah sarana kampanye sarana macam-macam tapi ya tapi ya tetap rabat a lah syarat rukun ya tetap buatan batal cuma aku yakin malaikatnya mau nulis ganjaran yakin ya Islam ikut membuat <huk> hallo akdin neka ngudari tali neka itu ada dua Immat tolak wa imma fase sama seperti di wali kalau ada wali masalah kadang-kadang di masalah tertentu wali ini diganti hakim paham ya? ya? nah kalau wali bisa diganti hakim fil akdi kenapa tidak bisa diganti ketika filhali dari neka logika fakihnya kan jelas dan itu ya sudah seperti itu jadi saya itu mati-matian mengkaji fase neka karena sering ditanya orang terus dan saya luar biasa harus membantu dan saya ikut terbantu juga oleh hakim-hakim itu karena hakim-hakim nikah dan hakim-hakim agama itu harus setiap beri masukan supaya ada hal-hal yang harus secepatnya fashu itu terutama Tadrulul mar'ah bifi'lil ma'asi'awil apa yang yang, yang kasian kan karena kan banyak kan nyurusewu penjahat yang yang memanfaatkan perempuan kan untuk mengedarkan nerkoba atau apa-apa, atau kadang-kadang si istrinya ini masih punya nurani karpe ragilem, nabo donak sing karpe gelem karena kepengen kaya raya aku rasimpati kan dia nggak nggak no? tersiksa, dan dia bagian dari itu ngapain mikirkan kan no? No? Ya, ya, ya. yang repot kan dia tersiksa karena dia ingin menjaga kesolihannya tapi tidak berkutik. Nah jenis ini kalau ingin terpisah dari suaminya harus mengajukan dan hakim harus secepatnya apa? Asuh Bam yaudah dong ya, nah itu makanya syafi'i dalam takunil fukoh wa aliyah alillah fama alawad silardi min waliyin. Kalau ahli fakih sudah ndak wali, maka di bumi ini enggak ada yang wali. Maksudnya kalau orang yang tidak ahli fakih saja bisa jadi wali, maka masa ahli fakih nggak wali. Tapi sing ahli tenang loh ya. oh, itu mesti wali karena tadi betapa pedulinya ulama terhadap nasib masyarakat. Ya kasihan tenang.